Mereka yang berada pada barisan ganjar pranowo tolong jangan menyakiti orang lain. jangan dinakan orang lain, jangan buli orang lain. Kita akan berkompetisi dengan sehat, kita punya hati, kita punya nurani, dan kita punya kekuatan. Cikanjar KP, leka kanjar mo jangan Bandar Siti dan Bandar Oh, my God. Oh, my tidak pernah punya kata menyerah mas Wisnu terima kasih Pak Cipto memberikan pelajaran kepada kita semuanya bukan menjadi panteng kembeng melahirkan banyak tokoh karena perjuangan dari tempat ini maka mereka yang pada masa itu tahu sejarah di mana batu bibi berada pasti mereka adalah orang-orang yang cerdas Juga, saya berpikir tadi, koda dengan ini, perjuangan kami akan hanya sekedar tampil ke digiling untuk melihat, merenungi, dan membakar semangat kita bahwa kita adalah petarung-petarung yang selalu disiplin. Lalu, yang bisa bersahabat dengan siapapun yang selalu menghormati sesama saudara apakah dia beda suku apakah dia beda golongan apakah dia beda agama mereka saudara kita Tapi disampaikan tadi mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Assalamualaikum yang sama saya hormati saya surprise pada saat masuk ke sini, Mas Besno. Ini acaraku. Apakah ada undangan di sini? Dan ternyata tadi ada kompos sepeda motor yang saya tidak tahu. Kata Mas Besno, Mas Kenja. Sampai di tempat di Sangila untuk dibawa ke Pandegiling bertemu dengan rakyat sejati para sandal jepit yang semua ada di sini. saat itu ada ah, sampai hari ini dan terlihat dari wajah-wajah majemuk semuanya dari ibu-ibu yang hari ini ada di sini dari anak-anak muda bahkan anak-anak kecil -anak yang ada di sini. Paling kita kekuatan siap, siap, Sekali lagi siap. saya merek titik. Siap Mereka yang berada pada barisan ganjar Pandowo Tolong Jangan menyakiti orang lain. Jangan Jangan orang lain siap. Jangan buli orang lain siap. Siap. Dan Jangan membuat kita akan berkompetisi dengan sehat. Kita ya. punya hati, kita punya nurani, dan kita punya kekuatan. Dan ya. itu adalah ya. pandemang semuanya. Merdeka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a rock man, it's not a rock man, it's not a rock man! Jai Jai Prarop Jai Jai Prarop Sa calera te certi carupe calcianti Ok Ya Allah, Ya Aziz, Ya Gofar, kami memohon kepadamu, Ya Allah, mudahkanlah, Ya Allah, Babak Ganjar Pranowo Meraih harapan kesuksesan menuju Presiden Republik Indonesia 2024. Ya Aziz, Ya Gofar, Ya Jadi, Ya Jepang. Rabbana adina Fikun ya hasrat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nabi dan Mustafa Rasulullah S.A.W Wabdi awliya mas biarkan harus biarkan dan semua ya, ya, ya. Sipai saya